Hai, hai hai hai hai hai welcome welcome welcome welcome ya bosku balik lagi ya bosku bareng mamang red slot official channel ya bosku seperti biasa kita di sini akan sedikit membagikan pola slot gacor hari ini sebut target soal lagi ya bosku dengan ditemani lahan tergacor terkecil dan terpercaya bosku. Ya bosku dimana lagi kita boy kalau bukan di sini tempatnya ya guys ya di situs slot online tergacor sejagat raya pokoknya ya guys ya buat kalian semua yang mau ngepoin boleh langsung join ya boy untuk link pendaftarannya udah memang taruh di pin komentar ya bosku karena di situs slot ini sedang banyak event-event menarik lainnya dan gitu ya boy pokoknya jangan ragu lagi buat yang belum mempunyai id-nya digaskin gaskin gaskin dan gaskin ya cuy untuk link pendaftarannya udah memang taruh kan ya boy Pokoknya simak terus polderai memang Dan diusahakan menggunakan duit bebas Pastinya ya guys ya Dan yang belum 18 tahun ke atas Jangan coba-coba ya besti Karena game ini sangat beresiko Dan tidak bisa kalian jadikan mata pencaharian ya boy Kesini itu cukup buat sekedar di uang-uang tambah rokok saja gitu, boy. Dan harus ekstra hati-hati juga ya boy Karena kan kita melawan mesin ya boy Harus pinter-pinter juga gitu, cuy. Pokoknya simak terus polderai ini jangan skip-skip biar tidak ketinggalan pola JP lainnya salam JP dari memang salam sensasional gas kui. Fucker, you know.